jam tangan baru jam tangan baru eh hey, bang bang bang weh jam tangan gua bro wah hampir aja hey, hey, hey, hey, hati, hati hati hati jalan bro bro bro jangan bro mbak mbak tolong mbak jam tanganku lecet bro heee hei mbak apa kabar ah hampir aja it's and only gigot double g bro, ini kursinya kosong ya? Iya kosong, pakai aja Ini, Mas, itu jamnya saya ikut Prospek Slate Series yang SRPE 29K1 ya? Iya Sama nih mas, kayak saya Diameternya 43mm ya mas? Iya hmm, Gak tebel juga sih, gak punya saya ini Cuma 12mm-an Nyaman gak mas? nyaman kok jam ini keren sih jam divers tapi hype habis lah cocok buat mas juga hmm. kalau menurut saya sih mas ya jam ini itu terbaik dari saya udah keren abis warnanya itu ada yang grey terus ada yang brown gini terus juga keren lah pokoknya mas hmm. iya ya udah mas makasih ya mas buat bersihnya It's the one and only double G. Yo anak-anakku, kita bersih-bersih ya Punya suami kok yang diurus jam terus Habis ini nih, nambah jam apa lagi yang boleh b kalian? Gini ya rasanya punya suami, enggak merhatiin istri sama sekali. Hmm, udah seger kamu ya, nak? Mua. Jam terus yang dicium. Punya suami kok yang diurus jam terus. All mm right. -hmm. Mm -hmm.